Nahu cinta dalam Nazom alfiyah ibnu Malik. Cinta umumnya dimaknai bahagianya hati saat bersama dengan objek yang dicinta. Jadi, cinta adalah bentuk kata yang mustak tidak jamit. Dalam hazana sastra, banyak sekali syair cinta, seperti dalam syair Laila Majnun yang dijadikan referensi dalam melancarkan rayuan gombal. Namun, sedikit sekali yang mengambil pelajaran cinta. Dalam kaidah-kaidah Nahu, semisal yang termaktub dalam nazom Al-Fiyah Ibnu Malik. Bait-bait cinta yang penuh makna dalam nazom kitab Al-Fiyah Ibnu Malik memang sungguh luar biasa. Nazom Al-Fiyah yang sudah tidak asing di telinga para santri salaf maupun santri milenial ini tidak hanya menyajikan ilmu terkait gramatika Arab semata, melainkan juga penuh dengan pesan moral, salah satunya tentang kehidupan percintaan. Apakah aku harus seperti Ibnu Malik, yang menulis seribu dua syair nahu, agar orang paham Al-Quran dan hadis, dan aku menulis 1000 syair cinta, agar kamu paham hati dan perasaanku? Bukankah cintaku padamu? Persis apa yang dikatakan Ibnu Malik, kalamna dan kastakim, sebuah ungkapan kata yang berguna untukku, dan juga untukmu, seperti arti kata istakim, yang akan tegak berdiri tak akan ada yang mampu merobohkannya. Aku ingin engkau menjadi hobarku, yang menutupi semua kekuranganku, karena memang itu hobar diciptakan. Untuk Muqtada, yang Ibnu Malik katakan, wal hobarul jaj al-musim al-fa'idah, aku yakin kamu pasti bisa karena Allah baro wal ayya adis sahidatal. Walaupun wa'ah baru bista'eniao biaksaro'an wa'ahidi, ulama, nahu memperbolehkan Muqtada, satu, mempunyai dua hobar bahkan lebih tapi aku tak akan menduakanmu apalagi mentigakanmu aku ingin engkau menjadi hobar tunggalku dan tak akan pernah terganti meskipun ibnu malik mengatakan wa kau satu muntakila mustaqo hal atau sifat harus bisa berubah-rubah tapi ini tidak berlaku bagi diriku karena sifatku sabisa tetap yaitu mencintaimu dan tak akan bisa berubah aku tidak bisa muzof membuang muzof ilaihnya yang menjadikan muzoh sendiri, ini tidak akan terjadi pada kita dek, aku ingin selalu bersanding denganmu, dan aku tidak bisa hidup sendiri. Demikianlah dahsyatnya Nazom al Ibnu Malik. Semakin cinta kita akan kaidah-kaidah Nahu, maka akan semakin banyak kita temukan, petua kehidupan dalam Nadom al Ibnu Malik, termasuk di dalamnya syair-syair cinta. Berikut beberapa bait Nazom al Ibnu Malik, yang bisa diaplikasikan dalam kisah Asmara. 1. Cinta dalam diam. Ibnu Malik berkata, file terkadang bisa dibaca rova oleh file yang disimpan, seperti ucapan kata Zaid sebagai jawaban dari pertanyaan siapa orang yang membaca. Artinya, ada tipikal seseorang yang sedang jatuh cinta, tapi memilih untuk menyimpan sejenak perasaan itu, bukan tak beralasan, namun karena dia beranggapan, bahwa cinta untuk saat ini hanya sebuah hasrat yang belum mencapai tingkat kebutuhan. Namun bukan berarti dia melupakan cinta tersebut, dia tetap mencinta tapi, dengan cara yang samar, atau cinta dalam diam. Karena dia berpikir jauh ke depan, mempersiapkan diri sebaik mungkin, agar dia menjadi sosok yang pantas. Dia mencinta dengan cara yang berbeda, namun indah. Sebab cinta, Bukan hanya sekadar tentang merasa nyaman, melainkan, lebih kepada, memberi rasa nyaman. Karena cinta bukan hanya menerima, tapi memberi dan menerima. Dan dia tetap menjadi pujaanku, tiada sekali-kali aku menginginkan selain dia, dan tidak pula cintaku mengendur. Aku pandang dia dari jauh, mulai dari Asar. Sedangkan keluarganya berada di Yasrib, di mana rumah yang paling dekat, berada jauh dari pandangan mata. 2. Hubungan jarak jauh. Ibnu Malik berkata, hubungan domir yang timbul dari isim ta'abi, hakikat sama saja, dengan hubungan domir yang timbul dari isim asal tersebut. Contoh, Jaedu Dorobata. Jaedu Dorobata Rojula Yajibu. Pada pengamalan Istigol, kedua contoh ini sama saja. Artinya, dalam masalah cinta jarak jauh, pertemuan merupakan suatu hal yang sangat sulit namun juga sangat dinantikan. Tapi terkadang bagi yang menjalani, hubungan jarak jauh, menelpon atau bahkan melihat potret kekasihnya saja, sudah mampu mengobati rindu yang melanda, layaknya bertemu langsung bertatap muka. Karena cinta yang sejati tidak akan luntur, oleh sekat waktu dan jarak. 3. Memilih orang yang dekat dan tepat. Ibnu Malik berkata, dalam kalam Natsar kondisi tidak terpaksa tidak perlu mendatangkan domir munfasil. Selagi masih bisa memakai domir mutasil. Baik ke-63, ini penjelasan tentang pembuatan mafulbi, mengenai pemakaian domir. Dahulukanlah domir mutasil, domir yang lebih dekat daripada domir munfasil, domir yang jauh. Dalam menentukan pasangan atau jodoh, carilah cinta seseorang yang lebih dekat dengan kamu dan mengesampingkan cinta seseorang yang jauh. Maksudnya, orang yang dekat adalah, dia yang kepribadiannya, sudah kamu kenal lebih jauh. Sehingga kamu faham akan karakteristiknya, sikap, watak, dan kepribadiannya. Maka dahulukan orang yang sudah lebih dulu, mentarufimu yang membuat nyaman hatimu. Dan orang yang jauh adalah, dia yang belum kamu kenal sama sekali, baik identitas ataupun kepribadiannya, dan dia juga belum berpertasi, membuat hatimu merasa nyaman dengannya. Aku tidak peduli selama engkau mendampingiku, biarpun tiada satu rumah yang menjadi tetanggaku, kecuali engkau. 4. Menanyakan status seseorang. Ibnu Malik berkata, apakah sudah ada seorang laki-laki di sampingmu, karena saya belum memiliki kekasih. Kami punyai seseorang yang mulia. Langkah awal sebelum menyatakan cinta adalah, mengobservasi dahulu calon pasangan kita, apakah dia sudah mempunyai kekasih, atau belum, apakah dia masih single, atau berpasangan. Karena dalam Islam sendiri, melamar-lamaran orang sangatlah dilarang. Walaupun mungkin cinta tak bisa disalahkan, karena cinta itu buta dan membutakan, tapi setidaknya jangan sampai ada bertambah pihak, yang sakit hati karena cinta segitiga. Atau segi empat. Dan meskipun ada ungkapan, sebelum janur kuning melengkung. Namun cinta masih bisa dinetralisir, dengan mencari pengganti lain. Wanita tidak cuma satu di dunia. Akal wanita pikirannya itu sangatlah sempit, 1% dibanding dengan akal pikiran pria, yang 99%. Ibaratnya seluas laki-laki yang boleh memiliki istri empat. Wanita hanya boleh memiliki suami satu. Aku takut kepadamu karena menghargaimu, padahal tiada kemampuan bagimu atas diriku, namun bayangan kasihnya memenuhi mata ini. 5. Move on. Ibnu Malik berkata, dalam mabni lil maful atau mabni Majul, maful bi akan menggantikan posisinya si fail, maka dari segi hukum dan amalnya akan sama persis dengan fail. Yang disebut naibul fail. Ada sedikit orang yang mungkin sulit untuk menemukan sebuah pencerahan kala dia merasakan pahitnya cinta, bahkan bisa jadi dia bertekad, untuk tidak lagi jatuh dalam hati seseorang, yang disebut filofobia. Prinsip seperti itu adalah salah, sebab pada dasarnya, semua orang mempunyai jodoh masing-masing, dan akan dipertemukan dengan jodohnya suatu hari. Kemungkinan perpisahan yang terjadi, menunjukkan bahwa dia yang pergi adalah jodoh, yang tidak tepat, dan yang harus kita lakukan adalah, Prepare agar kita cukup pantas, saat kelak dipertemukan dengan jodoh yang tepat. Jadi, jangan berkecil hati guys. Karena semua akan indah pada waktunya. Wanita itu ibaratnya pohon yang bengkok, maka ajaklah ia untuk hidup dalam ketentraman, dengan cara meluruskan segala perilaku yang salah, dan selalu memaafkan segala kesalahan, serta menuntunnya ke jalan yang benar. Hampir saja hatiku luluh lantah karena rindu, dan sedih ketika para pengadu domba, mengatakan, Kepadaku, Hindun marah padamu. 6. Adakalanya pasangan yang cocok itu, berawal dari orang yang tidak pernah kenal sebelumnya. Ibnu Malik berkata, ataf bayan bisa terbentuk, dari dua isim yang sama-sama nakirah umum atau tidak diketahui. Sebagaimana biasa ataf bayan, terbentuk dari dua isim yang sama-sama makrifat, Umum atau sudah diketahui, bait ke-537. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Lazimnya memang seperti itu, karena benih-benih cinta sendiri akan timbul, karena berbagai faktor, salah satunya dengan saling mengenal, ataupun sering bertemu. Namun inilah salah satu keajaiban cinta. Pada kenyataannya, banyak sekali cinta bahkan jodoh, yang bersatu dengan berbagai hal sederhana, atau bahkan hal-hal instan. Adakalanya saling jatuh cinta pada pandangan pertama, dan langsung tembus, pada garis finis yang disebut pernikahan. 7. Tentukan pilihan cinta yang terbaik untukmu. Tatkala dua amil menuntut amal, pada satu mamul yang sama. Maka, berikanlah amal tersebut pada salah satu dari keduanya. Ulama Bashrah memilih untuk memberikan amal pada amil yang kedua. Sedangkan selain ulama Bashrah memilih amil yang pertama, menentukan pilihan hidup bukanlah hal yang main-main, semuanya harus melalui pemikiran juga pertimbangan yang matang. Semisal di kalangan wanita, jika ada dua orang yang menyatakan cinta padanya, maka dia harus memilih salah satunya. Tentunya dengan pertimbangan yang logis, dan sesuai dengan keinginan hati. Sama seperti perdebatan ulama Nahu di atas, maka bisa saja sang wanita itu memilih orang yang pertama, karena memang paling awal menyatakan cinta, atau mungkin juga memilih orang yang kedua, dengan alasan karena yang paling baru. Namun kedua alasan itu harus sesuai dengan pertimbangan, yang disebutkan sebelumnya, karena keelokan paras saja tidak cukup, harus ada unsur cerdas, juga dewasa dalam diri setiap orang yang ingin melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. 8. Ungkapan cinta Bila engkau mencintai seorang perempuan, sebelum mengutarakan isi hatimu, tumbuhkanlah rasa penasaran pada perempuan tersebut, dengan perilaku yang terpuji. Sedikit sekali orang yang terbuka hatinya, untuk mendalami ilmu agama dan umum, sementara hatinya selalu tertuju pada cowok atau cewek, kecuali hanya sebagian kecil yang diperoleh. Aku berjalan ke sana dan kemari, kemudian kembali ke rumah yang ditunggui oleh wanita yang buruk perangainya. Mungkin ini yang dinamakan dengan cinta itu buta. Hai hey, iring-iringan burung koto, adakah yang mau meminjamkan sayapnya kepadaku, agar aku dapat terbang menemui orang yang aku cintai? Sesungguhnya engkau telah lama memendam rasa cinta terhadap Samara, maka sekarang ungkapkanlah perasaanmu itu padanya. Ia tampak seorang yang dimabuk cinta, dan tatkala kuikuti, ternyata dia berpaling membuat hatiku sangat kecewa. Janganlah kamu mencelaku karena mencintainya, maka sesungguhnya terjerat pula kepadanya, saudaramu sehingga hatinya dimabuk kepayang. Para pencela itu, mereka mencelaku karena aku mencintai Laila, tetapi cintaku padanya benar-benar kuat tak tergoyahkan.